Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Masih menyangkut permasalahan kemarin persahabat ya? Di postingannya Papa Bi selain Ninsadoni Papa Bilar juga mengunggah akun Instagramnya Novi Mantan asisten rumah tangga Leslar Papa Bi juga menuliskan sebuah kalimat Tapi memang bahaya jika dibiarkan Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh akun Sandal Putih Bilar salah satu parasit dan orang yang nggak tahu diri sih sudah dikasih makan malah gigit yang ngasih makan pamali katanya itu persehwet kita lihat juga dari unggahan sendal putih Bilar ada kalimat panjang yang diposting kemarin pas baru aja kasusnya naik nggak tahu kebenarannya ini fans atau mantan fans langsung pada menghakimi Bilar seakan apa yang dia lakuin salah semuanya rame-rame itu ikutan nulis yang isinya hujatan buat dia. Eh sekarang ternyata itu berita banyak fitnahnya. Terus kalian yang kemarin menghakimi nyuruh si kakak buat diam aja. Hello, dia di fitnah lho. Nama baiknya dihancurin kok nyuruhin dia diam aja. Waras gak sih? Fans atau mantan fans ngomong gitu. Jadilah diri sendiri Kak Bela diri sendiri juga perlu biar tidak diinjak-injak terus menunjukkan kebenaran juga harus biar kemarin yang fitnah itu juga merasakan akibat perbuatan dia enak aja mau lari setelah bikin nama baik dan harga diri orang dirusak si kakak bongkar juga karena nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api buat mantan fans yang nggak setuju sama tindakan si kakak mending mundur alon-alon aja kelihatan kamu tuh fansnya si penyebar fitnah karena dulu kalian support dia, eh malah sekarang nggak suka sama yang dilakuin si Kakak. Kita dia juga harus masih di unggah yang sama. Ada lagi fans, entah mantan fans, entah murni haters, bilang begini: "Gak mungkin si ART itu ngarang pastilah dia yang lihat langsung, makanya dia bisa ngomong begitu ke fans." Hei, kamu jangan diliatin begonya dong. Emang semua penulis dan pengarang itu mengalami semua kejadian yang dia tulis gitu Ya enggak lah, bayangin itu J.R.R. Tolkien Emang dia pernah ngalami jadi hobbit ngadepin naga gitu Kan disebut ngarang karena nggak ada kenyataannya Itu murni cuma ada di angan dia Dan kemampuan orang berimajinasi itu akan makin tinggi Apalagi kalau didukung banyak orang Tuh persahabat Kita lihat juga untuk berikutnya kita melihat cidukan sisa semalam terlihat ya harga wajah leslar begitu cerah begitu bersinar kita bangga masih banyak orang-orang yang mensupport dengan tulus leslar family Masya Allah kemudian juga persahabat di sini tentunya ada unggahan juga DM dari lensa dunia diunggah oleh akun fanbase Leslar Sweeti kalimat DMm-nya sudah kan Makan tuh, bilar yang amat sangat disembah sama kalian-kalian. Kita yang karyawan tuh, miris lihat ibu. Tuh, persahabat banyak mantan-mantan karyawannya. Lestar entertainment ternyata persahabatnya di belakang Papa Ambi, Wow, luar biasa, memfitnah, menjatuhkan persahabatnya. Mudah-mudahan idola kesayangan kita terkhusus rumah tangga Leslar, selalu diberikan. Kebahagiaan, rukun, sakinah mawada warahmah Dan semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan kita lihat juga persahabat Begitu banyak kalimat komentar juga yang diberikan Salah satunya dari akun Gita Purbawati Aku pernah punya karyawan kayak gini habis keluar dari aku sampai sekarang kerjaannya nggak ada yang benar Kalau nggak dapat bos yang pelit, bos yang kejam. Tuh, Ini fakta juga persahabat ya Ternyata karma juga ada bagi tukang fitnah. Jadi, untuk keluarga Konohan, jadilah fans yang baik, fans yang mensupport idola kesayangan karena urusan rumah tangga itu yang tahu hanya Lesti dan Rizky. Bila kita hanya bisa mensupport yang terbaik. Dan pastinya kita juga menunggu kabar terbaru berikutnya di hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Rizky Bila. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Minu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.